Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa lana Muhammad. berjumpa lagi dengan saya Langsadi di sini dalam Langgam Jaya, teman-teman. E, kali ini yang akan kami bahas di dalam Jaya adalah tentang project board atau breadboard atau juga e, papan uji coba. Ya. Di sini kami sudah ada beberapa papan uji coba seperti ini. Uh, di pasaran ya yang nomor 12 ini ini nomor 12 dengan uh, panjang sekitar 14, 14 cm dan ini kesininya sekitar 7 cm uh, dengan lubangnya diameter lubangnya atau sisi lubangnya ini 1 mili kurang lebih itu seharga seharga uh, Antara sepuluh sampai lima ribu, teman-teman, seperti itu terbuat dari plastik. Oke, okay. ada yang besar, ada yang kecil, seperti di gambar ini. Kemudian, eh, dalamannya secara umum seperti ini. Oke, okay. bagaimana cara menggunakannya dan seperti apa eh, fungsi sebenarnya? Kita akan lihat di sini, teman-teman. Oke. Okay. oke okay, teman-teman yang belum dibuka seperti ini oke okay. educational interesting devices electronic circuit project board GL nomor 12 nickel you just plug in ya yeah. vertically vertically oke okay. Sendiri sudah, teman-teman. Ya, 120 group of 5 connected terminal, 8 bus of 25 connected terminal, ukurannya 175 kali 67 kali 8 mm. Ya. kesininya ini 6,7 cm, tingginya ini kurang lebih 8 yang ini panjangnya kurang lebih 17,5 lima Seperti itu. Oke. Okay. Kami akan menyeting ini. Dan meng akan menguji coba. Oke. Okay. Belakangnya itu ada yang namanya... Uh, selesai double tip oke okay. yang menggunakan busa atau gabus ini di ini dulu teman diiris dulu oke okay. kalau sudah nanti kita tempel ya kita uji coba satu dulu. Nah, untuk menguji cobanya. Oke. Okay. Untuk menguji cobanya, teman-teman harus punya uh, kabel seperti ini. Atau kawat seperti ini. Ya. Kalau kawat seperti ini harus dikerik dulu. Apa ya, kerik itu ya. Jadi amplas ya. Oke. Okay. Atau kabel-kabel seperti ini kabel tunggal dengan diameter maksimal satu mili ya, kalau di bawah satu mili masih masih agak longgar ya atau sisa-sisa kaki komponen seperti ini seperti ini sisa-sisa kaki komponen oke seperti ini karena ini yang cukup murah biasanya tidak ada ininya ya. biasanya ada lah di sini ini eh, apa eh, label ya label untuk apa namanya eh, konektivitasnya untuk VCC atau groundnya ya biasanya di sebelah ini VCC ini ground atau ini semuanya VCC ini ground Oke, kita akan coba ukur konektivitasnya mana nyambung kemana seperti itu kita akan coba untuk mengkonekkan yang mana dengan mana konek kita cek dulu yang baris sini dengan sini konek ke pendak Connect ya, ini satu baris begini. Connect, makanya tadi itu disuruh vertikal ya, masang komponennya. Oke, yang sebelah sini dengan sini kayaknya tidak connect. connect. Nah, sampai dimana koneknya Apakah sampai di sini tidak connect? Berarti ini terpisah ya, terpisah dimanakah? Terpisahnya. Kita cek dulu apakah satu baris ini connect. Ini terpisah kecil begini. Oh ini connect. Berarti terpisahnya itu di tengah yang ini. Ya. Agar ini nyambung dua-duanya, maka ini dikasih jemberan begini. Maka sebelah kanan dengan sebelah kiri ini insyaallah connect. Oke. Okay. Connect ya. Connect ya temennya, teman ya, dan bunyi berarti sebelah sini juga. Ini akan connect seperti itu. Oke, okay. kalau dikasih jamperan begini, nah ini dengan ini, apakah ini ke sini? Connectnya atau ke sini? Kita cek dulu. Kita cek dulu Yang sebelah Kanan dengan sebelah kiri Kita cek Oke Seperti ini cek Tidak connect Tetapi Dengan yang sebelah sini Connect kepada konek berarti jalurnya ini kalau ini jalurnya horizontal kalau ini jalurnya vertikal Oke okay, ya berarti untuk mengkonekkan kalau yang ini diinginkan dipisahkan kan ini kan dipisahkan oleh anggaplah sungai atau palung begitu ini jelas enggak connect Oke okay. Untuk mengkonekannya bisa di jumper seperti tadi. Oke, okay. nah kali ini uh, saya akan mempraktekkannya menggunakan komponen ya, komponen uh, aktif seperti itu. Tapi sebelumnya akan saya pasang dulu di papannya ini. Oke, okay. di sini ada labelnya, teman-teman. Ya, sebelum teman-teman memasang. Di sini ada huruf-hurufnya, cuma kecil. Huruf A sampai E, kemudian F sampai J. Ini di barisnya ya, barisnya ke sini ya. Kalau di kolomnya ada kolom 1, 5, 10, berarti ini uh, ya, mengikuti ini kayaknya ya. Ada kolom 1 Berarti nanti ngitungnya ini A1 begitu ya nah, Sampai ini kolom 60 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke 1, 2, 3, 4, 5 Oke teman ya Nanti kita pasang seperti ini Pasang dulu Oke okay. Pasang seperti ini dulu Seperti ini di dulu atau diklendai Ya. Ya ya ya ya ya. ya Sang dulu di sini. Okay, yang sebelahnya juga dipasang ya yeah, balik aja begini Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan coba membuat rangkaian. Untuk lebih mudahnya saya kasih di sini tanda plus min. Yang dalam min, di luar plus. Seperti itu. Atau terserah teman-teman. Ya. Ini hanya mempermudah uh, saya saja. Nah, agar di sini nyambung, maka ini dikasih jumper. Ya, dikasih jumper di sini. Oke. Okay. Yang akan kami uji coba sekarang itu adalah LED, ya LED seperti ini, ya Oke teman-teman yang akan kami coba adalah rangkaian seperti ini ya. VCC 1K uh, LED dan ground Oke Taruh di sini Yang ada di sini 1K2K2 Udah apa-apa ya Ini adalah LED-nya Dan ini adalah sumber tegangannya atau baterainya 3 volt. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut. Yang ini adalah uh, anoda dan katoda. Yang ini ada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah. Tengah. Bisa maksudnya tengah-tengah di persimpangan ini ya. Komponen utamanya taruh di tengah begini. Begini juga bisa. Ya, begini juga bisa. Oke, tapi umumnya komponen utama itu taruh di tengah seperti ini. Tapi karena ini kakinya pendek, maka saya taruh begini. ingat ini katoda anoda, anoda katoda anoda katodanya diingat teman-teman oke okay. positifnya di sini ya. Ya, positifnya di sini teman-teman ya. bisa memotongnya juga kalau terlalu panjang dikira terlalu panjang kemudian pakai kabel ini juga bisa diukur dulu untuk negatifnya masukkan ke sini satunya ke sini maka jadilah project board sederhana maka saatnya kita akan menguji coba yang positif di sebelah sini, atau di sini ya inilah kalau pajak botu harus menggunakan yang tunggal bukan yang serabut karena susah masuknya kalau yang serabut oke yang sebelah sini, Bismillahirrahmanirrahim ya, berhasil nah begini ini baru LED nah, bagaimana untuk pembeda yang lain silakan teman-teman uji coba sendiri di rumah. Oke. Sekian dulu yang sedikit dari kami ini. Semoga manfaat dunia akhirat Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.